video kali ini kita mau unboxing bukan tutorial seputar jet menjahit tetapi di video kali ini kita akan unboxing sebuah paket yaitu di sini sudah terlihat ya ini vacuum cleaner karena kemarin banyak banget yang request katakan mas katanya kalau untuk vacuum bed itu pakai vacuum apa apakah ada vacuum khusus kah gitu kan tetapi jawabannya adalah vakum cleaner biasa jadi umumnya vakum cleaner ini kan untuk membersihkan debu-debu ataupun misalnya kotoran di sofa dan di lantai segala macam ya tetapi kita ini bisa memanfaatkan untuk memakum back cover atau memakum silikon busa dan lainnya dengan menggunakan vakum cleaner dan di video kali ini saya nih sudah kedatangan di sini saya membeli vakum ini dari Ishiyama Indonesia ya saya kemarin order dari Shopee menggunakan Grab Express jadi menunggunya itu tidak terlalu lama cuma menunggu beberapa jam aja udah sampai ke tangan saya pakung cleaner yang satu ini dan langsung saja kita unboxing. Nah kita buka dulu bubble bubble pelindungnya ini, nah, nah, gampang sekali. Oke, nah di sini sudah terlihat mereknya SAP ESI 8305 Pakung Cleaner. Alright, dan kita di sini langsung saja dibuka, set gampang ya unboxingnya. Oke, okay. nah kita lihat di sini. Nah seperti ini penampakannya. Up, ini ada lapannya Di sini ya, uh, sub SC8305 Vacuum Cleaner Low board. Mungkin ini di listriknya rendah, jadi dia low watt gitu. Dan warnanya ini ini bini saya nih yang order dia yang pesan jadi dia memilih warna pink mungkin ya oke langsung saja ini bla bla kita buka aja oke seperti biasa kita dapat di sini kartu garansi nah seperti ini kartu garansi dari sabnya dan di sini ada buku panduan ini buku panduan cara pemasangan uh, selangnya dan lain-lainnya di sini ya cara pembersihan dan macamnya nah, ini panduannya kita singkirkan dan di sini ini dapat ya mungkin ini untuk sambungan biasanya sih untuk uh, apa sih kayak ke uh, borderin bersin bisa pakai teman sambungan kayak gini tetapi kayaknya kalau untuk kita nih yang takung bed cover kayaknya nggak guna juga sih kalau ini oke kita singkirkan dan wow oh, ini nih kabelnya ini, ini oke kita taruh situ dulu dan wow ini kita Oke, mungkin ini sejenis kayak untuk bersihin, kayak di lantai mungkin di ya, serot gitu ya. Mungkin seperti itu. Dan di sini ada kuncinya, mungkin kalau setelah penuh dibuang. Oke, seperti ini dan ini singkirkan dan di sini juga mungkin ini kayak mounting-monting gitu, sambungan-sambungan. Dan di sini juga dapat ini kayak untuk bersihin, ya apalah gitu. tak kemana sih ini cara masangnya saya oh mungkin di sini kali ya kok nggak juga nggak pas ya apa okay. kita singkirkan dan ini dia unitnya nah unitnya seperti ini ini warna pink yang order bini saya jadi dia memilih yang warna pink dan di sini sudah kosong dan kita tutup okay. kita balikin nah untuk review biar enak dan di sini wow ini masih di lakban ya iyalah namanya baru pasti di oke okay, kita buka buka lakbannya kita tarik. Dan di sini wow, inilah penampakannya, guys. Oke. Okay. Di sini bisa terlihat nah, terlihat jelas sub SI 8305 100 watt. 100 W ini ke 100 kecepatan atau apa ya? Karena di sini ini ada kecepatannya ya. Mungkin ini 100 W ini 100 kecepatan atau apa saya kurang mengerti juga. Jadi, kayaknya kalau misalnya uh, min bukti, mungkin kalau kebawahin mungkin si sedotannya kurang kencang dan kalau misalnya kita taikin ke atas mungkin Sedotannya ini lebih kencang Dan lanjut aja kita langsung review ya Dan kalau kita buka nih Di dalam tinggal dipencet ininya nanti, Nah diangkat seperti ini Dan di sini ada filter Nah filternya bisa dicopot Nah filternya ini kalau misalnya nanti habis makung Sudah penuh di dalam sini e, Sampahnya ataupun kotorannya Nanti bisa dibuang melalui filter ini Dan di sini juga nih ada filter Dan filter ini kayaknya bisa dibersin juga Nah kenapa disini di zoom sedikit videonya Nah kenapa misalnya ini ada ada filternya Mungkin biar menjaga untuk si mesin di dalamnya Mesin penyedotnya Dan ini tutup lagi oke Seperti ini Kayaknya seperti itu ya Oke dan kita sekarang langsung pasang lagi filternya Dan yang pasti ini mudah sekali sih Cara membersihkannya Nah dengan menggunakan filter ini Jadi tidak mengotori dalamannya ya Karena langsung masuk ke filter ini Dan ditutup lagi Oke Nah seperti ini dan Kayaknya kita kalau yang untuk yang ini ya, untuk yang balik ini Mungkin ini kita nggak pergunakan untuk saat ini Tetapi kita akan menggunakan yang selangnya ini saja Karena kita mau memakung beberapa bed cover ya Kita contohkan, nih kayak di sini nih Bisa dilihat nih ada beberapa bantal Nah di sebelah sana juga nih ada beberapa bantal Oke, dan guys ini juga paket nih Nanti kita akan unboxing ini apa aja Ini apa isinya ya, Pit, jangan dulu disenter Itu privasi. Oke, dan langsung saja sekarang kita untuk pasang ke sini nih. Di sini nih kayak kayak ada kayak ada iniannya, kayak ada pencetannya gitu. Jadi kalau misalnya kita tinggal masukin ke sini cuma didorong doang. Cetek ya, udah bunyi. Tetapi kalau misalnya mau buka nih, di sini nih sebelah kiri kanannya ini kayak ada pencetan gitu. Kalau mau nyopot, cet nah. Jadi mudah sekali. Kalau misalnya kita mau masang tinggal ditaruh aja, didorong. Nah, seperti itu dan lanjut sekarang kita langsung dites. Oke, kartusnya singkirkan dulu. Oke, dan kabelnya berada di sebagian sini ya. Dan di sini juga nih ada filternya juga. Ini kayaknya bisa dibuka. Oh, iya, iya, iya. Ini mungkin bisa dibuka juga ya. Jadi nah, kalau misalnya nanti di sini kotorannya sudah banyak nih. Kayak gini. Ini di sini banyak kotoran. Tetapi karena ini masih baru. Jadi masih bening banget. Di sini belum ada kotoran. Mungkin di sini nanti bisa dibuka. Kayaknya. Oh, iya. Ini bisa dibuka juga. Kalau misalnya nanti ada kotoran. Ini bisa ditutup lagi. Oh. Oke dan di sini kabelnya, jadi kabelnya ini tinggal ditarik. Ini ada rodanya. Oh mungkin, mungkin biar mempermudah kalau ketika kita tarik kabelnya. Nah, gitu kan? Kalau misalnya kita mau gulung kabelnya lagi, kita tinggal pencet ininya. tinggal pencet si kabelnya ini, dan dia si apa? Si kabelnya ini masuk lagi di dalam. Ya, seperti ini. Oke kita tarik aja ya. Sekarang langsung untuk memakum dan kita colok di sini. Oke, okay, kita pakai dulu yang powernya ini atau sedotannya ini kita pakai yang paling rendah di bawah. Aku dan kita akan ambil yang mana ya? Oke, okay, di sini ada dua bantal ya. Bantalnya ini isinya masing-masing satu kilo, berarti satu plastik besar ini ada dua kilo bantal silikonnya yang dibilang dua kilo itu silikonnya, jadi isinya itu lebih padat dan yang pasti kalau kita mau makum itu jangan sampai si plastiknya itu bolong ya, jadi plastiknya itu jangan sampai bolong dan kemarin juga ada beberapa juga yang tanya, mas katanya plastiknya pakai plastik apa? kalau plastiknya sih saya tidak begitu paham ya jenis plastik ini, tetapi kalau untuk ukuran ini yang semeter ya untuk ukuran plastiknya ini coba oh, 35. untuk ukuran plastiknya ini lebarnya ini 60 kali meter 10 atau semeter atau semeter ini panjangnya yang pasti lebarnya 60 cm terus panjang si plastiknya ini kurang lebih semeter atau semeter 20 atau semeter 10 tinggal ditanyakan aja di toko plastik ukuran yang segitu ya. Dan kalau untuk plastik, jenis plastiknya ini sama ya kayak plastik kalau kita fotokopi itu kan suka dapet tuh untuk bungkus apa kertas A4 itu biasa kan kita dapat plastiknya itu itunya jenis plastiknya itu enggak jauh beda lah kayak itu cuman ini lebih tebal aja jadi kita langsung saja untuk ke makumnya aja nah oke nah seperti ini cara makumnya itu ini, ini dan di sini bisa dilihat nih ada ada penutupnya ketika kita mau makum itu diusahakan ini jangan sampai terbuka ya kalau sedang mau makum tetapi harus ditutup biar tidak masuk udara atau keluar udara dari sini jadi kita ditutup, nah seperti ini, dan kita tinggal colokan aja ke sini, lalu si plastiknya ini kita pegang, jangan sampai ada bolongan plastik ke dalam ya, masuk udara ke dalam, nah jadi bener-bener kita tutup, nah kita pegang seperti ini, Begitu nah, kan, lalu di sini ini ada tombol, bisa dilihat, Di sini ada tombol ini untuk, untuk, untuk menyalakannya atau untuk menyedotnya tetapi kalau yang di sini untuk ini untuk tombol si kabelnya tadi. Nah, kita pencet yang ini. Nah, sudah bunyi. Nah, kalau untuk misalnya sedotannya di paling rendah, dia ya cuma segini ya sedotannya. Tetapi kalau kita naikkan lagi langsung diputar gini dia nggak ngembang lagi kalau plastiknya kalau plastiknya nggak bolong tetapi kalau plastiknya bolong begitu kita habis dipaku kita diputer untuk diikat pakai karet nah contoh kalau saya kan selalu menggunakan karet nah seperti ini pakai karet bilang aja kalau misalnya kita ikat nih pakai karet seperti ini nah kalau diikat seperti ini kalau misalnya dia plastiknya nggak bolong biasanya nggak balik lagi tetapi kalau plastiknya bolong biasanya dia balik lagi contoh nih saya cubit ya saya cubit kita, saya bolongin dikit pakai gunting, nah kita tuh jadi kayak keluar angin gitu ya dan hebatnya silikon ini kalau kita, kalau dia udah kemasukan angin nih langsung membang, jadi dia bunyi keluar angin gitu. Jadi dia nanti bantalnya akan ngembang kembali semula ini ini demo menyentuhkan ya kalau misalnya kenapa kok jadi mengembang ya kemungkinan besar si plastiknya itu dia ada yang bolong tuh jadi dia mengembang kembali nah lama-lama ini dia mengembang pulang karena ini masih bunyi masih bunyi angin keluar gitu ya kayak gitu ya pokoknya kayak gitulah oke dan nah lanjut kita ke ke pembahasan si vacuum cleaner sap yang satu ini? Nah, kalau kita bahas harga kemarin itu harganya kurang lebih 800 ribuan untuk vacuum cleaner yang sap ini harganya kurang lebih 800 ribuan ya kemarin dan kalau menurut saya ya ini ya kalau misalnya sap dia mereka udah punya merek sendiri ya ya mereknya kalau sap ini udah lumayan dikenal juga jadi ya kalau untuk merek sap ya lumayan cukup rekomen tetapi nggak rekomen banget ya cukup rekomen karena ada lagi merek yang lain yang lebih bagus sedotan yang lebih kencang kalau untuk pakung bantal dan pakung bed cover tetapi kalau misalnya untuk kita jualan jualan bed cover terus jualan uh, bantal dan lain-lain menggunakan pakung cleaner ini ini udah cukup sangat-sangat cukup saya juga selama ini Uh, waktu itu sih saya pernah menggunakan yang kecil yang biasa, itu yang mereknya Denpo kalau nggak salah waktu itu, tetapi saya upgrade ke yang besar seperti ini. Dan hasilnya sama saja sih, mau besar mau kecil ya sama saja. Tetapi kalau ini ya lebih konflik aja, lebih kokoh, lebih ya lebih solid aja sih terlihatnya. Dan kalau kita misalnya uh, beli yang seperti ini, kita dapatnya perintilannya ini lebih banyak, lebih lengkap seperti ini. ini untuk Ini ya kayak gini untuk bersihin lantai dan lain-lain lah untuk apa sih, kayak untuk bersihin. Matras mungkin, dan banyaklah kegunaannya. Jadi kita tinggal pasang-pasang aja nanti di sininya. Oke, mungkin segitu aja ya. Review unboxing vacuum cleaner yang satu ini. Dan semoga bermanfaat. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan mengenai vacuum cleaner atau mengenai vacuum ini sudah terjawab. Dan di sebelah sini nih ada rodanya. Jadi memudahkan kalau misalnya kita mau dorong-dorong kemana-mana, ya... Dan jangan lupa, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan di-like juga ya videonya. Yang pasti di-share videonya. See you next video. Dan bye-bye. Oke. Bagus ini, bunda. Kokonya juga kokoh. Terus dapatnya juga banyak sih ini. Kayak kelengkapan-kelengkapannya juga. Di sini juga kita banyak dapat garansi juga. Kalau ada apa-apa, kita bisa klaim garansinya. Oke. Video apa lagi ya di next Udah cukup.